Apakah oil USD masih akan tertekan? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan minyak dunia terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis. Perhatikan!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 sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak ke atas dan menembus level 72.75 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 74.29 sekian analisa forex untuk tanggal 9 Juli tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983